Halo guys, Assalamualaikum semuanya Di video kali ini di sini saya akan membagikan preset-preset preset yang serem-serem gitu guys ya Oke okay lah, tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu per satu presetnya guys oke okay, lanjut ke preset yang kedua ya Oke lanjut ke presiden ketiga. Oke lanjut ke presiden keempat ya. Oke lanjut ke presiden yang kelima guys ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang keenam ya. guys Oke lanjut ke presiden yang ke-7. Oke lanjut ke presiden yang ke ke-8. Oke lanjut coverisit ke yang ke-9. Oh Oke lanjut coverisit ke yang ke-10 ya. Oh ke presiden yang ke-11 lanjut ke -11. <音楽><音楽> Jika yang ke-12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 Enggak, gitu. Oke, lanjut ke presiden ke-15.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 Oke okay, jadi mungkin segitu aja presetnya, semoga kalian suka, jika kalian suka kalian bisa subscribe video ini ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa kalian klik video ini dan subscribe juga guys. Oke okay, tanpa berlama-lama, sampai jumpa di video selanjutnya.